Uran Wong menang adalah orang muda didetil oleh sini. Nabi nanti nggak pemenang layak saja itu disuruh ah Wong jadi orang kok segenap gelut menangan. Tapi apa kin man yang mengikunafsahu indah kota. Tapi orang yang bisa mengendalikan emosi. Jadi kena diamuk bocu, diamuk Wong, diamuk pel latihan. Oh latihan jadi pengendali aku. emosi lah nak latihan misalnya dino bocung ngamuk peng teluk peng setahun wah lulus kang tapi sama ini kan malah buat lawan jadi akhirnya naik nice, kan wong anang muaco cukup udah buat bocung lawan cuman gay musuh yang tidak seimbang seimbik cara tinju serasa boleh musuh kau si raimbak serasa jadi anggap eh, setiap video pelatihan lulus sesuai kan gue keren no keren